Apa kalian tahu bahwa di zaman pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru bahwa untuk mengendalikan pikiran seluruh warga Indonesia adalah dengan menggunakan ayunan ini untuk mengendalikan mereka dan hal tersebut pun dipakai untuk Presiden Soeharto berkuasa di masanya SCP-099 ID disimpan dalam unit penahanan istimewa yang disebut sebagai Masmira, suatu unit penahanan hampa udara dan tahan gempa. SCP-099 diikatkan dan ditahankan pada lantai dan dinding-dinding Masmira agar SCP-099 tidak bergerak. Para personel yang ditugaskan kepada penanganan SCP-099 ID akan disebut sebagai personel 99 ID yang nanti diseleksi dan kepala situs dengan penilaian terhadap Integritas pribadi, opini positif atas hak berekspresi manusia, dan kesetiaan terhadap Foundation Personel keamanan 99ID dirotasi setiap tahunnya Sedangkan personal teknis 99ID dirotasi tiap 3 tahun Yang nantinya mereka akan diberikan amnestik sewajarnya Rotasi dilakukan secara konsisten dengan pengecualian tertentu Keamanan SCP-099ID dan Masmira adalah prioritas tinggi Foundation Beberapa personel keamanan harus setiap saat berjaga di sekitar ruang penahanan. Pengecekan berkala dilakukan untuk mengevaluasi kondisi SCP-099 ID dan Masmira. Jika ada kerusakan pada SCP-099 ID atau Mas Mira, maka akan dilaporkan kepada kepala situs. Penindak lanjutan atas kerusakan dilaksanakan personel teknis Me99 ID setelah penanganannya diputuskan oleh kepala situs. Percobaan terhadap SCP-99 ID kecuali yang dilakukan ...atas izin dari Dewan Eksekutif tidak diperbolehkan atas alasan apapun. Mengingat sifat anomali dari SCP-2019 ID dan keadaan perolehan SCP-099-ID oleh Foundation, suatu anomali sederhana akan dialokasikan nama SCP-099-ID untuk keperluan tipu daya demi kerahasiaan. Pengelolaan informasi atas SCP-099-ID adalah prioritas tertinggi jaringan komunikasi internal dan eksternal situs ini. Pengetahuan atas SCP-099-ID dilarang keras disebarkan tanpa izin dan otorisasi Dewan Eksekutif. SCP-099-ID adalah sebuah ayunan sederhana dari tahun 1930 yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dudukan SCP-099-ID terbuat dari sejenis logam ringan yang dikaitkan dengan sepasang rantai kepada penyangganya yang terdiri dari tabung-tabung besi. Ketika diperoleh Foundation SCP-099ID telah mengalami pengkaratan tingkat rendah dan setelahnya ditangani dan diperbaiki sewajarnya tanpa mempreteli apapun atau mengganti komponen-komponen dari SCP-099ID. Foundation memperoleh SCP-099ID dalam suatu penggerebekan terhadap kantor rahasia milik Lembaga Urusan Anomali atau LAMRUSAN di Jakarta pada Desember 1996. Penggerbekan ini dilakukan dengan menyamar agar seolah-olah pelakunya merupakan dari GOI Chaos Insurgency Informasi lebih lanjut mengenai asal-usul SCP-999 ID tersedia dalam ikhtisar SCP-999 ID Sifat anomalus dari SCP-99ID muncul apabila SCP-99ID digunakan layaknya ayunan lainnya. Ketika SCP-99ID diayunkan, ketidakpuasan dari penduduk yang berada di Indonesia akan berkurang. Seperti taraf kehidupan, kehidupan sehari-hari, opini terhadap pemerintah, atau semacamnya yang awalnya menjadi tegang, menjadi tenang ketika diayunkan. Berkas-berkas yang diperoleh Foundation menunjukkan bahwa semakin kencang ayunan SCP-99ID semakin berkurang ketidakpuasan puasan ini. Efek SCP-099-ID telah terikat secara konseptual terhadap area yang ditempati oleh Hindia Timur Belanda pada 1910-an. Meskipun begitu, masih tidak diketahui secara pasti seberapa kuat pengaruh anomalus SCP-099-ID, ataupun cara mengukur pengaruh tersebut terhadap perubahan ketidakpuasan rakyat Indonesia. SCP-099-ID yang juga kerap disebut ayun-ayun adalah suatu anomali buatan spesiali ondorziken seketi atau Tahu bidiksus oleh pemerintah Belanda SCP-099-ID diperkirakan dibuat pada rentang tahun antara 1929-1930 Di sekitar Semarang dan digunakan secara terus menerus setelah pembuatan selesai Sejauh ini masih belum diketahui kenapa SCP-099-ID dibuat oleh pemerintahan Belanda Akan tetapi dipercayai bahwa pembuatan SCP-099-ID ini berkaitan dengan pemerotakan PKI pada tahun 1926-1926 sampai -1926. Ketika front Pasifik dari Perang Dunia Kedua pecah pada Desember 1941, pemerintahan Belanda dan angkatan bersenjata atau KNIL mengikuti strategi pertahanan Malay Barriernya Sekutu. Pendekatan ini berakibat buruk bagi Belanda ketika Singapura jatuh lebih cepat dari perencanaan Perang Sekutu, sehingga ketika bala tentara Kekaisaran Jepang mulai menyerbu pulau-pulau besar Nusantara, KNIL dengan cepat kewalahan dengan prioritas sumber daya yang terfokus. Pada KNL, Bidixus tidak mampu mengevakuasi sebagian besar anomali-anomali yang dimilikinya Termasuk SCP-099-ID Rencana Bidixus mengevakuasi SCP-099-ID tidak diketahui Informasi terakhir mengenai unit Bidixus yang ditugaskan mengamankan SCP-099-ID Hanyalah bahwa mereka berangkat ke Semarang pada tanggal 28 Februari 1942 Ketika kekalahan sekutu dalam pertempuran Laut Jawa Diketahui Birikus, nasib unit ini setelahnya tidak diketahui. Akan tetapi, bahkan jika tim tersebut berhasil membawa SCP-099-ID keluar Semarang dalam waktu sehari, kapal-kapal evakuasi terakhir berangkat dari Cilacap. 3 Maret 1942 Untungnya, Bidixus mampu mengamankan nyaris semua berkas SCP-099-ID sebagian besar dibakar sedangkan sisanya diseludupkan ke Australia. Penyeludupan berkas SCP-099-ID dan berkas Bidixus lainnya dilakukan segelintir perwira Bidixus yang menaiki kapal slotter dari Cilacap 3 Maret 1942. Meski begitu, diduga bahwa tidak semua berkas SCP-099-ID berhasil dihancurkan sebelum Jawa jatuh ke tangan Jepang, seperti yang akan diterangkan di bawah ini. Selama pendudukan Jepang atas Indonesia, khususnya Jawa, status SCP-099-ID tidak diketahui. Dengan minimnya jumlah berkas Bapan Kekai atau ijamea mea di Indonesia yang selamat, masih belum pasti apakah SCP-099-ID ditemukan atau digunakan oleh Bapan Kekai. Hal ini disebabkan pergolakan kemerdekaan Indonesia yang memberikan kesempatan bagi tim Bapan Kekai atau ijamea mea di Indonesia. Untuk membersihkan arsip-arsipnya Apapun itu, pada akhirnya Belanda mengakui dan menyerahkan Kedaulatan kepada Indonesia Pada Desember 1949 Undurnya Belanda dari Indonesia Berakibat pada leburnya bidikus ke dalam foundation Yang nantinya memberikan foundation Akses terhadap berkas-berkas SCP-099 ID Sayangnya, berkas-berkas tersebut Baru penting 45 tahun kemudian Diduga bahwa tak semua berkas Tentang SCP-099 ID berhasil diamankan pada tahun 1942 beberapa hari sebelum dilantik secara resmi sebagai presiden Republik Indonesia, pejabat presiden Soeharto memerintahkan restrukturisasi jawatan urusan anomali menjadi lembaga urusan anomali atau lem sekarang ini kapan pastinya lem menemukan SCP-099 ID atau berkas-berkas SCP-099 ID masih belum jelas, akan tetapi SCP-099 ID telah diperoleh lem setelah Setidaknya sebelum pemilihan umum 1971. Setelah itu, scp 099 ID terus menerus digunakan Lemurusan untuk mendukung pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Soeharto. Beberapa dokumen lem yang diperoleh Foundation mengindikasikan bahwa kencangnya ayunan SCP-099-ID mempengaruhi kekuatan anomali SCP-099-ID. Kesimpulan ini berdasarkan ketertaikan kronologis antara kejadian-kejadian ketidakstabilan publik semasa orde baru dan dokumen-dokumen internal lem yang menginstruksikan peningkatan penggunaan SCP-099-ID.